Hai kawan EP channel, seperti biasa sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Simak 6 tips menjalin pacaran sehat, berdampak positif bagi kalian. Selama ini berbagai anggapan muncul mengenai hubungan pacaran. Pacaran memang kenyataannya memiliki banyak bentuk dan gaya yang membuat setiap orang yang menjalaninya mengalami perubahan. Namun perubahan tersebut tidak selalu ke arah yang negatif, sebab jika kamu dan pacar bisa mengontrol diri maka pacaran bisa jadi ajang introspeksi dan pengembangan diri nah, biar hubungan kalian gak cuma buat senang-senang belaka coba simak tips di bawah ini deh dengan begini ikatan pacaran kalian bakal berdampak positif bagi kehidupan masing-masing 1. -masing. menyusun agenda kencan yang bermanfaat kencan seperti sebuah ritual wajib yang dilakukan minimal satu kali dalam seminggu Ia ya wajar saja setelah beraktivitas di hari padat kerja kita pasti butuh refreshing dan menghabiskan waktu berkualitas bersama Kalau biasanya kamu cuma ke mall atau makan di restoran, mulai ganti kegiatan kencan dengan sesuatu yang bermanfaat Misalnya pergi ke tempat bernuansa alam yang bisa menyegarkan pikiran, ikut kegiatan sosial bareng, atau olahraga bersama Manfaatnya terasa dan hubungan juga makin bahagia 2. Memotivasi satu sama lain agar terus berkembang Meskipun sudah mendapat posisi yang terjamin di kantor atau usaha yang kamu tekuni, jangan lupa untuk terus berkembang. Sebagai manusia kita harus tetap belajar dan meningkatkan kualitas diri. Fungsi dari pasangan di sini adalah dengan ikut memotivasi pasangan agar kalian masing-masing bisa terus berkembang. Jangan membatasi gerak-gerik mereka agar tidak terkekang atau terjebak di zona nyaman. 3. Menciptakan Komunikasi Yang Hubungan minim drama adalah hubungan yang dilandasi komunikasi yang lancar. Ini merupakan kunci dari kualitas hubungan yang sesungguhnya. Kalau kamu dan pasangan sudah terbiasa membina komunikasi yang lancar maka segala permasalahan atau hal-hal yang harus diutarakan gak akan terganjal dan tersimpan di hati. Lewat cara ini kalian berarti sudah mengantisipasi untuk jadi pasangan yang dewasa empat, Memberi ruang sendiri supaya pasangan tetap nyaman Senyaman apapun kamu dan pasangan tetap saja kalian punya kehidupan pribadi yang juga harus diurusi Memberi ruang untuk pasangan berada di dunianya gak akan bikin mereka hilang Justru dengan tidak terlalu egois menekan dirinya kamu dan dia semakin yakin bahwa kalian memang ditakdirkan untuk bersama Bagaimanapun juga teman, orang tua, dan kerabat mereka adalah sosok yang mendampingi pasangan sebelum bertemu dengan kalian 5. Menjaga tali silaturahmi dengan teman dan lingkungan masing-masing Melanjut dari poin nomor 5 tadi, menjalin silaturahmi dengan orang di sekitar kita maupun lingkungan pasangan juga menjadi tanda hubungan yang kamu jalani sehat Kita sadar betul bahwa di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu jangan terfokus pada hubungan kalian berdua saja Ada banyak hal yang juga harus kalian perhatikan Menjaga ikatan tali silaturahmi membuat hubungan kalian berjalan dengan restu yang bisa memperlancar ikatan hingga jenjang pernikahan 6. Menghindari konflik yang berlarut-larut dalam hubungan Tips terakhir untuk membina hubungan yang sehat adalah dengan tidak membiarkan masalah larut berlama-lama Kalau bisa kamu dan pasangan mulai membiasakan tidak membiarkan masalah terbawa hingga tidur Usahakan untuk menyelesaikan masalah di akhir hari agar menghindari konflik lain yang rentan ikut bermunculan Menyelesaikan masalah secepatnya akan membuat kamu dan pasangan merasa nyaman Pacaran sehat harus dimiliki setiap pasangan kekasih yang ingin hidupnya jelas dan terarah Karena zaman sekarang sangat rentan terjadi penyelewengan Jadi pastikan untuk menjaga diri kalian lewat gaya pacaran di atas tadi Itulah 6 tips menjalin pacaran sehat yang dapat Anda lakukan Semoga informasi ini bermanfaat Dan semoga hubungan dengan pasangan pun semakin mesra hingga kemudian hari